Sahabat, membahas mengenai Igusti Agung Pasak gel, gel dan keturunannya seakan tak ada habisnya. Betapa tidak, begitu banyak hal unik dan menarik dari trah Pasak Gel-Gel yang dapat kita simak. Kali ini, Tetsugi akan mengajak sahabat untuk mengikuti sebuah kisah terkait dengan penyebab Igusti Pasak gel, gel bersaudara meninggalkan Gel-Gel. Seperti sebelumnya, acuan yang digunakan untuk pembahasan mengenai Gusti Agung Gelgel -Gel adalah buku karya Jero Mangku Gede Ketut Subandi yang berjudul Babad Pasel Mahagotra Pase Sanak Saptresi. Disebutkan Kyai Agung Pasak Gelgel -Gel dan istrinya di desa Gelgel -Gel menurunkan enam orang putra. Keenam putranya itu diberi nama sama, yakni Igusti Pasak Gelgel. -Gel. Setelah dewasa, mereka mendapat kepercayaan dari dalam Gelgel -Gel Sri Semara Kepakisan yang bertahta mulai tahun 1380 sampai tahun 1460 Masehi. Kala itu, pemerintahan beliau dibantu oleh Partai Agung I Gusti Pertandakan Keturunan I Gusti New Aya atau Arya Kepakisan, Mantri Igusti Gusti Kubon Tubuh Keturunan Arya Kutawaringin, Demung I Gusti Penatih Keturunan Banyakwide, dan Dumenggung I Gusti Abian Keturunan Arya Kutawaringin. Di samping itu, beliau juga dibantu oleh beberapa pegawai tinggi setingkat mantri yang berkedudukan di luar ibu kota kerajaan gel, -Gel yakni di daerah kekuasaannya masing-masing seperti Igusti Tabanan, Igusti Kabekabe, kabe Igusti Penataran, Igusti Tohjiwa I Igusti Brangsinga, I Igusti Pegatepan, Igusti Tangkas, Igusti Pering, Igusti Cagan, I Gusti Sukahat, I Gusti Dawuh, dan I Gusti Jelantik. Kepercayaan dalam Gelgel Sri Semara Kepakisan kepada I Gusti Gel-Gel Enam -Gel saudara, tergolong istimewa di mana mereka menerima perintah langsung dari dalam. Keistimewaan itu menimbulkan rasa iri hati dan kecemburuan pada para petinggi Kerajaan Gelgel. -gel. Dengan adanya kepercayaan itu, para pejabat atau petinggi kerajaan pada merasa sangat khawatir kedudukannya akan tergusur. Mereka was-was kalau Yugusti Pasek gel, gel bersaudara telah akan mendominasi kedudukan tertinggi kerajaan Gelgel -Gel mendampingi dalam. Oleh sebab itu, Yugusti Pasek gel, gel bersaudara selalu diintimidasi dengan berbagai cara, baik secara fisik atau skala maupun secara non-fisik atau niskala namun usaha itu sia-sia untuk menghindari terjadinya pertentangan yang lebih tajam maka I Gusti gel, gel bersaudara memutuskan untuk meninggalkan jabatan-jabatan yang mereka duduki pada malam hari Senin Umanis Tolu bertepatan dengan Tilem Saseh Kepidu atau bulan Januari I Gusti, pesek gelgel bersaudara, dengan diiringi beberapa orang, meninggalkan ibu kota kerajaan gelgel -Gel menuju arah timur laut dan tiba di bukit buluh Desa Gunakse. Dari sana, mereka melihat ada dua pohon beringin besar dan tinggi yang menjulang ke langit di sebelah barat laut. Mereka memperkirakan pohon beringin itu angker dan keramat. Dari Bukit Bulu, mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju tempat pohon beringin itu tumbuh. Mereka lalu sampai di sebuah hutan di mana ada sebatang pohon beringin lain dengan akar-akarnya yang berjuntai ke tanah. Pohon beringin itu segera ditebang dan hutannya dibabat. Setelah itu mereka membangun rumah dan minta saudaranya yang nomor dua tinggal di sana. Lama-kelamaan, tempat itu berkembang menjadi sebuah desa dan diberi nama Desa Akah. Nama itu diberikan untuk mengenang bahwa dulu di sana terdapat sebatang pohon beringin yang banyak akarnya. Igusti Pasak Gel-Gel yang tinggal di sana diangkat sebagai perbekel dengan gelar Igusti Pasak Gel-Gel Akah. Adapun kakak dan adik-adik Yusti Pasak Gelgel Aka meneruskan perjalanan menuju arah barat laut dan tiba di sebuah hutan. Hutan yang posisinya ngandang atau melintang itu ditumbuhi banyak tanaman andong berwarna hijau. Hutan itu dirabas dan di sana kemudian mereka membangun rumah dan menempatkan saudara mereka yang nomor tiga. Setelah tempat itu berkembang menjadi desa, kemudian diberi nama Desa Manduang untuk mengingatkan bahwa tempat itu bekas hutan Andong yang andang atau melintang. Desa yang masih terletak di wilayah Kelungkung itu dipimpin oleh Egusti Pasak gel, gel dengan gelar Egusti Pasak Gel-Gel Manduang. Selanjutnya, Gusti Pasak gel, gel yang lain meneruskan perjalanan ke arah barat laut. Di dalam perjalanan, mereka menjumpai tempat duduk dari batu berwarna hitam, akan tetapi mereka tidak berhenti, melainkan meneruskan perjalanan menuju arah barat laut. Setelah itu, mereka menemukan lagi hutan lebat dan hutan itu dirabas. Dari sana, mereka lalu melanjutkan perjalanan ke utara dan mereka tiba di sebuah bukit. Dari bukit itu, mereka berbalik ke arah tenggara dan menemukan bukit lagi. Bukit itu lalu dinamai Bukit Kembar. Di tempat itu, Gusti Pasek gel, -Gel bersaudara lantas menebang pohon-pohon mulai dari arah timur lalu ke selatan, terus balik ke tengah sebelum melanjutkan ke arah utara dan barat. Cara menebang pohon itu dalam bahasa Bali disebut selasah selasah atau selasah selisi Di sana kemudian mereka beristirahat dan mendirikan tempat tinggal. Tempat itu selanjutnya dijadikan desa dan diberi nama desa selesehan. Lama-lama desa yang terletak di wilayah kelungkung itu akhirnya menjadi desa selisihan. Dari desa Selisihan, Gusti Pasa Gelgel bersaudara bergerak lagi ke arah barat tanpa meninggalkan salah satu saudaranya di tempat itu. Selanjutnya, mereka mendaki sebuah bukit yang dinamai Bukit Ularan. Dari sana, mereka dapat melihat lagi pohon beringin yang diakini angker itu. Dari atas bukit itu, kemudian mereka mengamati pohon beringin yang tegak di arah selatan itu. Oleh karena itu, bukit ularan itu lalu diganti namanya menjadi bukit pengukur-ukuran. Mereka yakin tempat itu dapat dicapai berkat anugerah betara terutama betara catur pariangan. Selanjutnya, dari Bukit Pengukur-Ukuran, Gusti Pasar Gelgel bersaudara dan pengikutnya kemudian bergerak ke arah selatan menuju pohon beringin itu. Ternyata, tempat pohon beringin kemar yang besar dan tinggi itu tumbuh merupakan hutan lebat. Kecuali pohon beringin itu, ada pula pohon-pohon kayu lainnya yang juga besar dan tinggi, termasuk pohon A. Setelah mereka merasa mendapat warna nugraha dari betara catur pariangan, maka mereka mulai melakukan penebangan pohon-pohon A dari timur laut. Setelah selesai menebang pohon-pohon, mereka kemudian membangun rumah di sana. Pada hari Minggu Wage, Kelurut Gusti gel, gel yang sulung berjumpa dengan seorang perempuan hitam manis berambut panjang wanita itu datang dari utara membawa bakul berisi batang ketela ramat dan buluh berisi kapur. I Gusti gel Gelgel menyapa wanita itu dan menanyakan siapa namanya, berasal dari mana dan hendak kemana. Wanita itu mengaku bernama Putu Giri berasal dari desa Tiste. Ia mengatakan tidak memiliki tujuan yang pasti hanya mengikuti kemana kakinya melangkah. Selanjutnya Loh Putu dipersunting oleh Gusti Pasak gel, -gel yang sulung. Di sana, Gusti Pasak gel, gel dan keluarganya kemudian menetap. Suatu ketika, Gusti Pasak Gel-Gel yang keempat pindah ke Banjar Sangkan di desa pekanalan Kelungkung. Ia lalu diangkat menjadi perbekal di sana bergelar Gusti Pasak gel, -gel Sangkan Buana. Sedangkan I Gusti gel Gelgel yang kelima pindah ke Banyar Budage ke Desa Pekanelan. Di sana ia diangkat menjadi perbekel dengan gelar I Gusti gel Gelgel Sementara itu, saudaranya yang bungsu kembali ke Desa Gel-Gel dan tinggal di Banyar Pegatepan Adapun I Gusti gel Gelgel yang sulung terus menetap di tempat yang disebut Desa An Sebab di tempat itu dulu banyak terdapat pohon A yang menjadi perbekal di sana dengan gelar igusti pasok gel, -Gel an